Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi Sisutub di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground.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 Mulai dari event gratisan spesial Free Fire Master League Info rilis event gratisan spesial Free Fire X Money Hash, Sampai dengan info Misteri Shop terbaru dan lain-lain Oke, okay, yang pertama ada event top up berhadiah Nah, dikabarkan bahwa akan segera hadir atau rilis Event top up berhadiah skin glowal terbaru di game Free Fire cuy. Wow. Dan cara mendapatkan skin glowal terbaru ini itu mudah sekali ya. Cukup kalian melakukan top up sebesar 500 diamond, kalian bisa mendapatkan skin glowal terbaru dan keren ini. Untuk di beberapa Free Fire server luar, event top up berhadiah skin glowal terbaru ini sudah rilis. Dan untuk di Free Fire Region Indo Kemungkinan skin glue wall ini akan rilis atau hadir pada event top up juga Tetapi akan berbeda dari segi nominal atau jumlah top upnya gitu kan Kalau sampai kita harus top up 500 diamond untuk bisa mendapatkan skin glue wall ini Udah sih, udah sih Auto nggak jajan besok cuy Waduh kalau kalian lebih suka event mission berhadiah atau event top up cuy, komen di bawah ya. Oke. Okay. Yang kedua, ada event gratisan spesial FFML Season 2 Mission. Nah, event gratisan ini merupakan event spesial turnamen Free Fire Master League yang sedang berlangsung beberapa waktu ini cuy. Dan pada event spesial FFML Season 2 ini, ada banyak sekali event keren, mudah, dan gratis gitu kan cuy Yang pertama ada event login berhadiah Nah, pada event login berhadiah ini, kalian bisa mendapatkan skin sorban kayak orang Arab-Arab gitu lah ya Sebelumnya juga sudah pernah rilis skin Sorban dengan desain warna merah Pada event Boyah Merdeka Dan sekarang Bapak Garena merilis skin Sorban lagi dong Oh, mungkin biar ada sekuat Sorban kali ya Bolehlah. Untuk desainnya masih sama dengan skin Sorban yang kemarin ya Cuman di sini yang berbeda cuman dari segi warnanya saja cuy dan event login berhadiah ini berlangsung dari tanggal 12 sampai 14 September besok. Terus ada tiket Diamond Royal, tiket Weapon Royal, tiket Gold Royal, dan tiket Inkubator. Dengan durasi waktunya 25 hari, kecuali tiket Gold Royalnya ya, cuy. Ini tolonglah ya. Kenapa sekarang tiket-tiket sepin kayak gini tuh harus ada waktunya gitu kan kasihan player-player yang dulunya suka ngumpulin tiket sepin kayak gini cuy Jadi nggak bisa lama-lama nyimpen tiketnya ya kan Udah dikumpulin lama-lama ya kan Buat ngesepin weapon royal selanjutnya Karena yang sekarang kurang bagus atau gimana gitu kan Eh keburu hilang tiketnya Waduh Terus ada silver kevlar token yang kedua ada event play with friends nah pada event ini kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari parasut dengan cara kalian bermain dengan teman kalian di mode apa saja sebanyak 10 kali kalian sudah bisa mendapatkan skin parasut ini dengan permanen cuy dan event play with friend ini berlangsung dari tanggal 8-14 September Yang ketiga ada event play mission Nah, pada event play mission ini Kalian bisa mendapatkan loot crate random rewards Terus ada loot crate skin senjata SM 8 Terus ada loot crate skin senjata M79 atau senjata haram dengan cara kalian cukup bermain di mode Big Head Sebanyak satu kali Kalian sudah bisa mendapatkan semua hadiah ini cuy Dan event Play Mission ini dimulai dari tanggal 4-7 September Yang keempat ada event login berhadiah FFML Season 2 Nah... Pada event login berhadiah yang ini Kalian bisa mendapatkan token kevlar kuning Fragmen karakter loqueta Loot crate pet falcon Atau pet buyung eyang Dan ada skin terbaru dari loot box atau dead box Dengan desain tema inkubator gangster rap Dan cara mendapatkan semua hadiah ini itu cukup kalian login setiap harinya dari tanggal 3 sampai 16 September atau dari tanggal 10 sampai 16 September kalau nggak salah cuy tapi seingat gua tanggal 10 sampai 16 sih Bruh. yang kelima ada event exchange your token nah pada event exchange your token ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah keren seperti skin senjata Famas Warrior Spirit dengan permanen cuy. Dan kalian membutuhkan 50 token Kevlar berwarna coklat dan satu token Kevlar berwarna putih yang kita dapatkan pada event login tadi. Dan BTW skin Famas Warrior Spirit ini memiliki statistik Red of Fire plus +2 Reload speednya plus 1 Dan akurasinya main 1 cuy Beruntung banget sih kalian yang belum memiliki skin famas ini Kalian bisa mendapatkan skin famas ini dengan gratis pada event ini cuy Gua dulu dapetinnya pakai diamond anjir Sekarang sama bapak Garena digratisin gak tuh? Garena Jahat Terus ada avatar rapper Underworld Terus ada background gangster tempo Dan kalian membutuhkan 10 token kevlar coklat ini Untuk bisa mendapatkan avatar dan background ini cuy Terus ada loot crate skin famas warrior spirit tadi Dengan cara menukarkan 5 token kevlar coklat tadi Dan cara mendapatkan token kevlar coklat ini tuh gampang banget cuy Kalian bisa mendapatkannya pada in game free fire kemungkinan ada pada lootingan di rumah-rumah atau pada lootingan airship pokoknya kalian bisa mendapatkan pada in-game di game free fire cuy dan event exchange your token ini berakhir pada tanggal 16 September jadi jangan sampai lupa nukerin token kevlar kalian ya okay. dan tidak itu saja cuy masih ada banyak sekali event-event keren dan gratis yang akan hadir di game Free Fire nantinya. Seperti event vote team FFML Season 2, reward plan bermuda, dan lain-lain. Jadi kita tunggu info lanjutnya gitu kan cuy. Yang ketiga, ada bocoran akan hadir set bundle baru dengan tema Spider-Man. Waduh. Nah, dikabarkan pihak Garena untuk beberapa waktu ini sedang merencanakan untuk bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satunya dibocorkan bahwa akan hadir set bandel baru dengan tema Spider-Man cuy. Waduh. Kalau menurut gua kurang cocok aja sih. Masa ada set bandel pahlawan Spider-Man di game Free Fire gitu kan? Auto susah ditembak nih, cuy. Tolong gitu kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Setuju atau enggak? Ada set bandel baru dengan tema Spider-Man di game Free Fire. Kalau banyak yang setuju, kemungkinan akan rilis. Kalau banyak yang nggak setuju, ya nggak jadi rilis. Yang keempat, ada info kapan rilis event gratisan Free Fire X Money Hash di game Free Fire Nah, karena banyak sekali dari kalian yang menanyakan Bang, kapan event Free Fire X Money Hash itu rilis bang? Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang Ntar kalian ditepuk sama anak yang punya bapak namanya bang, bang, tau rasa kalian ya jadi event gratisan spesial Free Fire X Money Haze itu akan hadir atau rilis di game Free Fire sekitar tanggal 16 atau 17 September cuy Intinya setelah event FFML season 2 selesai atau kelar ya Oke? Okay? Oke okay. Awas sampai kalian tanya lagi ya kan Kukasih cabe tuh mulut Jontor-jontor dah tuh bibir Yang kelima, ada bocoran set bundle baru Nah, jadi nanti akan hadir set bundle baru di game Free Fire Dengan temanya masih spesial event Free Fire X Money Hash Dan dikabarkan set bundle ini akan hadir pada event mystery shop selanjutnya cuy Ntar kalau ada info lanjut mengenai event mystery shop terbaru